Guys, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di ruang hukum youtube channel saya di Fajr Official 2022 kali ini saya akan mengundang salah satu undangan tamu saya yang sebenarnya sudah saya rencanakan dari awal tahun cuma kita baru bertemu sekarang ini mahasiswanya keren dari jurusan apa Tarbiah, Tarbiah. Dari Tarbiah. jadi benar-benar mendalami pendidikan ya kan? semoga beliau nanti menjadi seorang guru yang diteladani dan amanah. Oke. Saya tidak akan memperkenalkan lebih lama, biarkan beliau memperkenalkan diri sendiri kepada kalian semua. Oke, silakan. Ya, di sini nama saya perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Isyaratul Misamil. Biasanya teman-teman saya memanggil saya Oza dan saya sekarang duduk di bangku kuliah S1 jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ya mungkin itu sekian perkenalan singkat dari saya. jadi aku bisa manggil apa nih, sayet odza atau odza aja lah. odza ya, oke okay, odza. dari mengambil bahasa Inggris, wow. saya ini nggak di bahasa Inggris, tapi yang tamu dengan saya ini keren bahasa Inggris memang. terus belum kita mulai podcast kita nih, saya mau disclaimer sebentar. kita di sini hanya berdiskusi dan uh, apa ya, tidak maksud untuk menghina atau menfitnah. Lalu saya di sini hanya mengkritik karena di undang-undang itu kan kritik diperbolehkan yaitu kebebasan pers. Kita udah bukan lagi di zaman orde baruan ya. Mengkritik langsung diculik nanti kan enggak ya gak mungkin kan seperti itu. Karena opini saya mengundang beliau ini saya membutuhkan partner diskusi. Karena saya adalah orang hukum jadi bagaimanapun juga orang hukum dan jurnalis itu harus bisa menggabungkan suara publik di era tsunami informasi dan badai virus media saat ini. Walaupun banyak pihak-pihak yang mengintimidasi orang-orang seperti kita Tetapi kita tidak boleh patah semangat untuk selalu menyatakan kebenaran Dan jangan pernah menggunakan kenyataan Oke Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Kak Odza ini kan Jadi kita akan membahas ya permasalahan-permasalahan di Indonesia nih Dari awal kali permasalahan sampai sekarang ini kan banyak banget nih permasalahan-permasalahan di Indonesia Oke untuk soal yang pertama kita sempat gempar ada salah satu institusi terbesar di Indonesia yaitu institusi kepolisian yang sempat tersandung permasalahan salah satu anggotanya e, bintang dua yaitu FS jadi pertanyaannya apa? FS ini kan kita tahu beliau ini non muslim kita mengambil cara pandang dari Indonesia kan Bisa kita ini sering Apa ya netizen ini kalau ngomong Asal ngomong aja Apakah Pandangan Indonesia ini Ketika salah satu Pelaku di penembakan J ini Ada orang muslimnya Pasti nanti banyak yang beredar Di antara kita kan oh ini teroris Teroris seperti ini Tapi untungnya di sini gak ada orang muslimnya Apakah bisa terjadi seperti itu aja kira-kira jika ada satu orang aja orang orang muslim di situ kalau untuk orang muslim sendiri ya Itu kemudian nggak apa misalnya nggak bisa disebut teroris kecuali sebenarnya teroris itu kan sekelompok orang-orang yang mempunyai pikiran radikal yang misalnya membahayakan suatu negara Iya yeah. kan? nah, itu tuh Jadi kalau misalnya dikasih itu terdapat orang muslim Ya nggak bisa disebut teroris bisa kok bisa berpikiran orang-orang tuh kok tiba-tiba membackgroundkan Islam tuh sebagai teroris? ketika ujuk-ujuk di situ nama Islam muncul tiba-tiba kok bisa bikin eh, Islam teroris? Islam teroris? gitu misalnya mindset mindset mereka tuh gimana ya? masih belum ter aku bukan terakomod mau, ter ter ter ter atau bisa disebut Ya mereka belum mengetahui secara jelas gitu, hmm. secara tentang apa sih teroris itu. Ya emang di situ lingkupnya di kasus FS tuh apa? Ya banyak orang Kristen Kenapa kalau kayak gitu nggak disebut teroris umat-umat Kristen? -umat iya ya, betul eh. juga ya. Kayak gitu, Kenapa kok mesti identik dengan Islam teroris? Islam teroris. Sebenarnya ini tuh kalau ditarik lebih dalam lagi ya kalau Saudara Fajar lebih memahami sejarah tentang pengalaman teroris itu Itu sebenarnya propaganda dari Amerika kubu barat Amerika Serikat Amerika, ya. ya kubu barat itu mereka membenci Islam Sehingga waktu di 2000 berapa itu ada kasus Islamofobia di Amerika nah, disitulah dupa-dupa yang Oh ya waktu waktu 11 oh, November Oh November WTC 2001 ya, ya. Oh iya Berarti kita ini Indonesia, kan? Mayoritas Islam, ya kan? Mayoritas Islam kita ini bisa gak sih dibilang negara Islam sih, karena kita ini banyak Muslimnya, cuman banyak pemikiran yang masih apa yang merendahkan Muslim itu sendiri, banyak yang menyebut teroris. Malah kita kalah sama Presiden Putin, jadi kita itu Putin ditanya oleh seorang menterinya, ditanya, "Apa sih uh, yang akan dilakukan Putin?" karena saat ini banyak banget orang. Islam di Rusia, bahkan hampir berapa juta gitu. Apa kata Putin? Putin beliau juga pernah bilang. Ngapain sih saya permasalahkan, toh juga orang muslim di umat muslim di Rusia juga gak pernah ngapain-ngapain. Kalaupun itu ada teroris, itu pun adalah propaganda Amerika. Betul kata Kak Oja tadi kan, itu propaganda Amerika yang sengaja untuk memerangi negara-negara Islam melewat, melalui NATO. Yaitu karena terjadi... Peristiwa BTC tahun 2001. Jadi pertanyaannya, Indonesia ini bisa nggak disebut dengan negara Muslim? Negara Muslim tuh istilahnya identik emang ya dengan penduduk mayoritas, mayoritas Muslim. Muslim. Jadi, Jadi kalau misalnya Indonesia penduduk mayoritasnya Kristen otomatis tidak bisa disebut dengan negara Muslim tuh. Nah, ini juga beraspek. Kenapa sih kalau pemikiran kita misalnya tentang kasus Islam ini soalnya ya balik lagi lah ke sejarah Indonesia. Kita udah terjajah berapa tahun coba sama Belanda? 300 lebih Belanda. 3 abad. 3 abad. Iya. Nah, habis itu belum Belanda datang, habis itu ada Jepang lagi datang. Jepang datang, Portugis datang, Inggris datang. Nah, itulah kita mengalami apa? penurunan secara ilmu pengetahuan masyarakat Indonesia, jadi saya minim dengan tentang ilmu pengetahuan ya contoh ajalah negara tetangga negara Malaysia tuh iya yeah, Malaysia dia kan per, persemakmuran Inggris, dijajah oleh Inggris, tapi lihat buktinya mereka maju apa enggak? pemikiran-pemikiran hmm. masyarakatnya maju sih Nah itu, jadi kendala ya di kita tuh, kita karena terlalu lama terbelenggu oleh penjajahan kolonialisme terdahulu itu akhirnya kita jadi kurang akan ilmu pengetahuan Jadi makanya sekarang Indonesia itu bukan disebut negara yang maju Tapi negara yang sedang berkembang hmm, Padahal kita udah merdeka dari lama ya Tapi kita masih dibilang berkembang Masa kalah sama negara-negara samping-samping kita kan Kayak Singapura Yang, yang lain-lainnya Mereka baru merdeka kapan tapi udah berkembang hingga saat ini Lalu pertanyaan kedua ini juga masih menyangkut tentang institusi kepolisian kan Uh, apakah sih dampak Para Kapolda Kepolisian daerah Dan yang, dan oknum-oknum lainnya Yang ngomong Ke masyarakat itu dengan kata-kata yang Baik, tidak boleh suap Tidak boleh narkoba Sedangkan diantara mereka itu Ada yang melakukan Apa yang mereka katakan sendiri Kira-kira dampaknya Apa sih bagi rakyat Indonesia kira-kira kalau dampaknya tuh bisa dilihat dari survei ya, kan udah ada beberapa media tuh yang yeah. ngomongin tentang survei Dari kasus tahun 2020 survei tentang apa lembaga hukum di Indonesia, yeah. itu tuh merosot di di arah kepolisian, di arah Polri Di antara apa, KPK, bis lembaga HAM itu sebenarnya masih mempunyai minat yang tinggi lah di masyarakat mm -hmm sejak ada kasus-kasus air ini ya fs itulah habis itu ada yang kena kasus apa narkoba itulah nah, itu ada masyarakat tuh menilai polisi itu citranya menjadi buruk makanya kemarin juga ada berita kan apa presiden jokowi itu kan ngumpulin para petinggi-petinggi polri oh iya, ngumpulin di mana istana negara istana ya istana negara tuh dikumpulin sebenarnya di sini tuh juga jadi tugas penting sih bagi seluruh aspek kepolisian itu untuk membasmi saya membasmi orang-orang koruptor orang-orang ini dari badan mereka sendiri saya bersihin badan diri sendiri dulu baru ke masyarakat kan intinya polisi itu kan mereka tuh harus mengayomi masyarakat gimana kalau mereka ngayomi masyarakat sedangkan diri mereka masih ini masih susah buat mengayomi, justru masih ada keburukan dalam diri mereka. Tapi susah loh bersihin uh, aparat kepolisian ini karena yang tersangkut bukan cuma anggota loh, paling malah petinggi petingginya bintang duanya ini. Bagi ini kan sama aja mereka ini membantu peredaran kejahatan padahal mereka sendiri adalah aparat penegak hukum itu. Kira-kira apa apa sih upaya Kapolri kan main kurang tuh kan? sampai bapak presiden pun kemarin memanggil para kapolda setiap daerah tanpa tongkat tanpa topi dan tanpa pengawal dan lain-lainnya tetapi malah masih ada aja yang kena narkoba kena suap banyak banget loh ya ibarat gini lah ibarat apa, saudara fajar nih bercocok tanam di persawahan lah iya yeah. itu kan mesti ada bulma tuh yeah. nah, bulma tuh daerah, udah istilahnya udah di situ saudara udah kasih pestisida udah kasih segala macam bentuk antisipasi ancaman gulma itu, tapi apa gulma itu masih bisa tumbuh? Bisa, soalnya apa? Ada akar-akar di situ yang ketinggalan dan tidak diusut tuntas. Jadi kan banyak kasus-kasus tuh, udah oke, okay. pelaku utamanya ditangkap, hmm. tapi antek-antek yang mereka tuh nggak ditangkap, gitu loh. Hmm. Jadi antek-antek mereka itulah yang misalnya bakal munculin bibit permasalahan baru entah 2 tahun atau 3 tahun atau 10 tahun ke depan tiba-tiba muncul masalah baru nggak tahu. Oh. Hmm. Tapi gini loh guys, susahnya hukum di Indonesia ya kita namanya hukum di Indonesia ini kan hukum lanjutannya dari bahasa Belanda kan, dari Belanda asal-asal mulanya. Hukum kita ini apa ya? terlalu tumpul sebenarnya. Langit di sana tak peduli apa daya, menikmati suguhan hijau es kelapa muda. Oke oh guys setelah kita break Pertanyaan ketiga ini katanya hampir mirip dengan per, apa Pertanyaan kedua Tadi yang kita sempil-sempil Apakah hukum di Indonesia ini adil kan tadi Ya karena kita ini masih berlandaskan kemanusiaan Tapi saking adilnya Kenapa sih sampai 22 orang koruptor tuh bebas bersarat di tahun 2002 Sampai ada salah satu koruptor yang terkenal ketika itu Yaitu ex jaksa, baik jaksa, jaksa, dia ini bernama Ibu Pinangki Sirna Malasari. Beliau ini difonis 10 tahun penjara, tetapi dipotong 6 tahun, jadi 4 tahun, dan kena remisi 2 tahun setengah. Jadi beliau ini dipenjara dari 10 tahun, cuma 1 tahun setengah. Bayangkan, berbeda dengan zaman ketika masih ada bapak. Uh, siapa ya di Mahkamah Agung itu? Bapak Hakim Artijo yang selalu memberatkan para koruptor, kan? Ketika itu, Bapak Artijo, Artijo Alkostar, emang di Indonesia ini hukumnya itu ada namanya ringan, ada yang tinggi hukumannya. Cuma Pak Artijo selalu menggunakan hukum yang tinggi dan menggunakan dengan seadil-adilnya. Tetapi, kenapa sering adilnya sekarang? Banyak banget para koruptor yang bebas bersyarat di tahun 2002 ini apakah Indonesia hukumnya adil? padahal di negara-negara lain tuh banyak yang selalu memberatkan para koruptor seperti di Cina itu kan, tembak hukum mati gitu ya itu asusnya balik lagi tadi ya, untuk asus dasar kemanusiaan nah, apalagi sekarang kan udah zamannya HAM Ya, Hantu misalnya an, anda pun dilecehkan di tempat umum, di tempat umum, anda bisa, apa? Anda bisa tuntut gitu. hmm. Anda cuma disenggol atau nggak di apa sedikit? Itu bisa dituntut. Ya itulah ya. hak ha, asasi manusia. Nah, tapi kebanyakan orang tuh salah kaprah tentang gimana sih cara nginakin Hantu gitu. Kesalahan hmm. mereka. Oke, okay, Hantu kayak gini. Ini ham hak saya, hak saya kayak gini. Seharusnya, hak manusia itu juga harus dipenuhi Saya tuh harus punya hak kayak gini Ya, itulah kayak gitu Susahnya kalau memang ada hukum HAM Tapi sebenarnya kalau hukum HAM Dia itu juga memenuhi hak Dia sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik Patuh akan hukum memenuhi kewajibannya Sebagai warga Indonesia Itu mesti mereka juga dapat hak dan dapet perlindungan dari negara hmm. tapi biasanya terdapat banyak hal Terus itu kan terjadi salah penggunaan itu tapi zaman sekarang nih, kalau misalnya Hakim atau Jaksanya ini Kak, uh, kaku ya mereka apa ya, zaman sekarang ini mereka ini gak mau dibilang seperti itu gitu mereka ini gampang disuap sekarang nih ini adalah, bagaimana sih pendapat Antum? contoh para Hakim yang kayak gini kelakuannya gitu mereka takut, apa ya Mereka juga gak takut Disuap gitu Gak takut disogok. Yang penting nama mereka baik gitu Mereka gak, apa ya Malah takut menegakkan kebenaran gitu loh Di Indonesia ini seperti itu hakim-hakim sekarang nih Kira-kira Untuk masalah itu Kerja atau paling ini ya Mesti di masalah itu terkait dengan relasi seseorang Iya yeah. Gue kata gini Saudara terpidana dengan hukuman 10 tahun penjara. ternyata saudara punya relasi. Seperti misalnya saya sendiri, saya seorang yang misalnya duduk di bangku hakim. Hmm. oke, okay. apa saudara tuh misalnya teman dekat saya? ya, saya gimana lagi, misalnya saya sendiri dari hati nurani saya saudara tuh pernah bantu saya, pernah ada di saat saya kritis. nah itu kan bisa menjadi faktor juga. Hmm. untuk tidak ditegakannya misalnya hukum secara adil biasanya ada faktor itu, tapi kalau mau main tegas lagi untuk itu, sebenarnya nggak usah jauh-jauh dari Islam pun udah banyak tapi ya itu, mereka tuh lebih takut, kayak takut gimana ya takut untuk dilawan peroyokan gitu loh iya ya ada relasi-relasinya contoh aja sahabat Umar sahabat Umar Beliau itu nindak, nindak hukum, hukum atas umat muslim sendiri. Kalau emang potong, haknya potong, potong. Haknya dipenggal, dipenggal. Haknya dirajam, dirajam. Beliau nggak takut dimusuhi sama siapapun. Berarti Hakim kita ini kurang tegas ya teman-teman ya? Kurang tegas <laughs> dan masih takut dibenci masih gampang di Sogo, tapi ada loh, dulu temennya Bapak Almarumartijo itu Bapak syarifudin beliau ini Hakim Mahkamah Agung fokus permasalahan orde baru, kayak ngurusin nepotisme dan lain-lainnya, ditembak loh, ditembak kepalanya. Ya itu, itu kan salah satu dari terkait jaringan relasi, ibarat kata saya tidak suka dengan seseorang, oke saya nyewa lah, saya nyewa, dari teman saya yang misalnya punya kartel pembunuh bayaran kalau nggak apa, saya nyewa di situ untuk membunuh, hilangkan jejak dia. bisa tuh itu, saya dalam kasus politik tuh sering terjadi kayak gitu, nggak usah jauh-jauh aja lah. dalam lingkup masyarakat pun kayak gitu, ibarat kata saudara punya keluarga, nah, ternyata saudara apa, keluarga saudara ini dibenci sama keluarga jauh sepupu misalnya. Hmm. Dia kalau berpikiran, berpikiran macam-macam, Oke, okay, gimana caranya nyingkirin saudaranya, hmm. nyingkirin anda dari keluarga. Hmm. Apalagi itu kalau terkait kasusnya harta. Itu mesti banyak. Polo. Indonesia ini apa ya? Masih tega-tegaan ya Pak Diyah? Emang susah. Ini adat yang harus dihilangkan, tidak para penegak hukum sih bagi kita sendiri kan harus introspeksi diri ya e, berawal dari cara kita memimpin organisasi kecil bagaimana kita bersikap adil tegas dan dapat dihargai oleh teman-teman kita hingga ketika kita jadi seorang pejabat nanti kita bisa mengaplikasikannya ke masyarakat dengan yang pernah kita lakukan ketika kita sedang di bangku kuliah saat ini gitu kan lalu pertanyaan kedua ini kita agak menggeser ke fifa kan ke bola apakah sih dampak dunia internasional ini ketika ada tragedi kanjuruhan nah ini tadi di kanjuruhan ini juga nyempet ke polisi juga nih kayaknya ada kita nih polisi semua katanya kan dikit dikit kena polisi ke polisi juga kira kira mana sih yang oknum yang salah gini kira kira atau salah semua atau ada yang betulnya gitu kira kira enggak kalau terhadap tragedi ganjuruhan. Ya. Tragedi Kanjuruan itu kan isunya suporter bola tuh enggak ricuh cuma waktu tragedi Kanjuruan juga. Iya, ada pak. di tahun 2018 itu ricuhnya suporter Deltras atas Persebaya melawan Persik FC. Tapi buktinya mm -hmm. di situ enggak ada orang yang terbunuh. Iya, yeah, cuma ada luka-luka doang. Berarti di situ permasalahannya tuh penanggapan dan cara menangani dari pihak polisinya itu, hmm. mereka sebenarnya juga salah dilaporkannya di tragedi Tanjung Tanjung menembakkan gas, gas air, air mata langsung ke Tribun, mereka itu salah, gitu loh. kan ini sebenarnya juga ada peraturan FIFA ya masa polisi nggak tahu peraturan FIFA sih, masa polisi juga nggak pernah nonton bola, iya ya guys ya. Mending kan bola agak ya. apa ya, bukan Pertandingan besar gitu kan, biasanya pertandingan per daerah gitu Tetapi kenapa bisa memakan korban sebanyak itu Ya, tapi bisa gak? Karena supporter nih barbar gitu, disalahkan dikit gitu bisa? Ya itu, seharusnya disitu tuh disertakin pengawas seperti CCTV hmm. Jadi situ bisa dilihat juga um, siapa sih yang mulai dulu Entah dari supporter atau dari pihak kepo, apa, pihak pengamanan, polisi gitu Hmm. Kalau misalnya di, apa, dilihat dari rekam jejak itu dari supporter itu, maka dari para supporter lah itu yang harus ditindah, bukan hmm. dari pihak pengaman, pengaman stadion itu. Hmm. Hmm. Tapi ambilannya guys ya, jadi masalah kanjuran ini udah belum selesai sih, lagi diusut ya, hmm. sampai Kapolres Malang diturunkan kan, hmm. bayangkan ya. Kapolres Malang, penanggung penang jawab acara juga ketika gitu, gitu. ya, Ini karena ricuf itu. Ya ini sama kayak kejadian di ini baru-baru ini. Saudara hmm. tahu nggak? Di mana? Kejadian Halloween di Taiwan Korea. Oh iya, yang wah ya. oh, banyak-banyak yang meninggal ketika itu. Gitu. Seharusnya kan di situ pemerintah Korea udah tahu, kalau mereka udah tidak membatasi lagi apa internet, Apa pembatasan sosial gitu? Iya. Yeah otomatis Halloween itu terjadi acara puncak menjadi acara puncak mereka bakal berkumpul di situ seharusnya ada penjagaan ketat gitu. bukannya menyindir pemerintah Korea di sini tapi sebenarnya yeah. di situ tuh harus ada penjagaan ketat daripada ntar terjadi apa ya kematian kalau enggak terjadi jatuhnya korban jiwa mm -hmm. gitulah ya begitu tapi juga ada juga ada faktor-faktor lain sih di kejadian di Taiwan hmm. itu entah dari permen yang menggantung narkoba ada yang bilang di situ ada artis, Sehingga para apa pemuda-pemuda pemuda-pemudi -pemuda Korea itu berdebatan ada sampai hmm. saling siku sampai jatuh diinjekinjek ya itu nggak tahu juga masih banyak beberapa faktor hmm. jadi kan seharusnya sebagai pemerintah kalau ada acara besar di suatu negara, otomatis pengamanannya juga harus ketat. Bukan cuma pengamanan buat petinggi-petinggi negara aja yang ketat. Iya sih. Harusnya itu masyarakat kalau ada acara besar juga diperhatikan ya guys. Karena takutnya nanti adanya korban jiwa. Karena apa ya, mereka yang meninggal dia sehat acara itu. Saya bukan bilang acara ini nggak penting ya. Cuma kan di agama Islam itu jika kita berjihad untuk agama Allah, maka ketika beliau meninggal maka mati syahid. Nah, ya masa kita mau sih mati konyol mati bukan gara-gara berjuang di agama Allah, malah mati kejek injek gitu kan, saat nafas itu dengan acara yang apa ya, istilahnya bukan ber apa, berunsur religi gitu kan ya setidaknya kita harus selalu jaga diri dan pemerintah juga ketika ada acara-acara gitu harus diperhatikan juga sih pengamanannya jangan sampai ada lagi tragedi-tragedi kencuduan kalau guys, untuk Pertanyaan terakhir uh, Benar gak sih Tahun 2023 ini Indonesia akan mengalami resesi Di sini kita hanya berdiskusi ya guys ya Tidak berdebat atau mengkritik Apakah benar sih bisa terjadi resesi tahun 2023 Sebelum kita membahas tentang Ini tuh masih wacana ya yang masih, ya, masih wacana opini berita lah, iya. sebelum bahas tentang apa apa bisa sih terjadi Indonesia resesi di 23. Nah, saya nanya sih, apa sih itu resesi? Resesi itu, uh, peristiwa dimana suatu negara itu mengalami permasalahan di segi ekonomi. Bisa disebabkan dari faktor eksternal, baik internal maupun eksternal. Jadi, bisa negara kita yang tidak bisa me, bukan apa ya, mempertanggungjawabkan yang telah kita lakukan di dalam segi ekonomi. Adapun juga karena naiknya dolar yang sengaja dinaikkan oleh oknum-oknum negara yang tidak bertanggung jawab. Ya, ya betul, saya itu sih betul, sih. Jadi, itu istilah perputaran roda perputaran ekonomi dalam hmm. suatu negara. Tapi resesi itu bisa terjadi Jika kalau PDB Pendapatan crypto kapital negara itu Dalam kondisi turun hmm. Itu bakal bisa mengalami resesi di tahun depannya hmm. Selain faktor pendapatan negara itu turun Juga banyak faktor-faktor Yang lain seperti inflasi Inflasi itu ya dimana Harga barang sama jasa itu tiba-tiba melambung tinggi berarti cara menangani invasinya apa? cara menangani ya apa dari anak-anak remaja -anak ke seperti kita beginilah Sudah hmm. di apa pelajari tentang bagaimana sih investasi itu ya investasi kan emang kita ngasih uang ke negara hmm. dan kita pun juga dapat kembaliannya dan di situ pun roda negara tuh akan berputar roda, roda ekonomi negara tuh akan berputar selain itu juga bisa banyak sih yang bisa menyebabkan resesi. Contohnya di sidang PBB, yeah. di sidang PBB itu kan apa membahas juga tentang beberapa negara yang mengalami ekonominya down ya. yeah. Negara apa Rusia Perang. sama Ukraina itu terjadi konflik. Konflik lah. ya. Justru nah, hmm. juga bisa terjadi dampak buat negara Indonesia. Tapi untungnya waktu itu di apa musyawarah besar tuh dikumpul antara apa negara-negara untuk sidang PBB tentang masalah konflik di Ukraina Indonesia absen, jadi Indonesia saya nggak, nggak setuju tentang adanya konflik itu nggak setuju tentang adanya ini jadi saya Indonesia nggak melihat kita netral ya netral kan politiknya Indonesia kan nggak melihat blok barat dan blok timur politik apa eksternalnya Indonesia itu juga bisa terjadi makanya di situ juga ada salah satu dari perwakilan negara apa gitu itu menyebutkan bahwa Indonesia itu bisa dari pastelisis ya seharusnya bisa sih negara kita ini kaya loh sumber daya alam kita aja yang nggak tahu cara mengelolanya kan Nah, itu selesai itu saya PR buat pemerintah juga sebenarnya bagus pemerintahan Jokowi itu apa membangun ini nikel tuh yeah. nikel itu kan dulu yang nikel ditambang di Indonesia di impor ke luar negeri habis itu baru dijual lagi di Indonesia tapi sekarang kan misalnya udah mulai ada ada selter shelter untuk pengelolaan kalau itu sendiri itu pun bisa menjadi mendongkrak ini ekonomi Indonesia tapi gini loh kita ini ada permasalahan mas saya habis lihat Bosmen Mardigu kan salah satu apa namanya mengurangi invasi kan menaikkan suku bunga kan ada tuh menaikkan suku bunga lah tetapi Bank Indonesia ini udah menaikkan suku bunga sedangkan inflasi naik terus jadi sekarang dengan cara nalar sajana ekonomi udah gak bisa lagi buat nalangin invasi seperti sendiri kita ini seakan-akan dipermainkan oleh uang ini ada, saya ada uang 10 ribu kan ribu sepuluh ribu kita ini nolnya sama cuma ketika Amerika menggunakan sepuluh ribu dolar apakah jumlahnya sama dengan kita? beda beda kan? beda, beda banget dan ketika uang ini saya sobek, saya berikan, apakah laku? <tuh> Nggak laku. Jadi, kenapa guys? Jadi, ingat nih, dulu di tahun 74 itu, Amerika itu uangnya itu gini tulisannya nih. One dollar in silver, payable to the bearer on demand. Jadi, kalau ada orang yang minjem utang ke pakai uang ini, nah ini saya lihatkan di video saya, itu boleh dibayar pakai ini koin perak silver. Kalau pemiliknya minta, jadi kertas tapi ditukar pakai perak gitu, ada juga yang ditukar pakai emas. Nah, ini dia: $10 in gold coin payable to the bearer on demand. Jadi, $10 itu bisa dibayar pakai emas dulu tahun 74. tetapi setelah itu sama Amerika dicabut kayak gini kan hutangnya sekarang in, uh, kita Amerika tidak mengenal lagi emas karena kita buat bayarnya pakai mata uang tersebut tapi kan beda mata uangnya mereka uangnya dolar, kita kan bukan dolar. mereka ngasih kita 10.000 satu juta dolar, hanya satu lembar doang dan kita membayarnya dengan berlembar-lembar uang 100.000 gitu. Ini yang susah sekarang nih kira-kira Ya kan itu kalau di lebih saudara lebih lagi ya sejarah tentang peredaran uang dunia itu. Hmm. Ya itu berdasarkan yang pertama kan sistem barter di ya itu kan berdasarkan emas. Iya barter ya. Rempah-rempah ditukar dengan emas. Iya ya, betul betul. pakaian ditukar dengan emas. Dan hmm. itu apa saffron so saffron itu ditukar sama emas. Di situ terjadilah perdagangan barter yang sehat. Di situ yang sama, sama-sama adil, hmm. ya. Nah, dari situ mulailah orang-orang Barat itu memonopoli perdagangan. Hmm. Jadi, di situ sebenarnya, ya, kita sebagai orang awam hmm. gak tahu akan apa sih itu uang, ya, uang itu. Cuma ada itu tulisan angka buat pembayaran, alat pembayaran gitu hmm. Ya kalau misalnya bandingkan ya, ya Saudara punya kertas, hmm. itu dibandingin sama emas beda jauh ga ya? Jauh banget jauh. Jauh. Ya. Nah itulah teknik monopoli mereka Jadi kita dibikin, saya dibikin bodoh tentang sistem uang ini Sistem keuangan ini kita tuh dibikin tidak tahu akhirnya mereka bisa menimbun emas itulah ditimbun ditimbun. Jadi ketika misalnya ada tiba-tiba kayak Rusia nggak mau masuk nih buat Amerika, mereka yeah. kan menggunakan mata uang mereka sendiri uh, rubel. Rubel, huh. nah. di situ otomatis Amerika bakal inflasi lagi, harga emas naik, harga dolar, ini mereka. Dan untungnya di konflik Rusia ini Putin pintar loh ternyata, kok bisa? Jadi gini. Putin ini memberi sanksi negara-negara Eropa untuk membayar minyak buminya menggunakan menggunakan rubel Nah, di situ kan saya Uno pernah seminar ketika itu penghasilan dari monopoli uang ini dari rubel ini itu setiap bulannya Amerika bisa mendapatkan uang 5 miliar dolar apa berapa gitu dan yang digunakan untuk yang digunakan untuk perang itu hanya saat satu setengah miliar dolar. Dan sisanya tuh buat negara. Jadi mau Rusia perang sampai titik darah pengawasan, oh, gak bisa habis uangnya. Karena dia bisa, dari sanksi tersebut, dia bisa menggunakan uangnya se sepertiganya doang. Itu buat perang ke Ukraina. Yang gak kayaknya malah kewalahan seperti itu. Itu ya, itulah kan, itu juga salah satu faktor faktor monopoli. Hmm. Indonesia pun juga seharusnya bisa menjadi negara apa, maju. Hmm. Tapi itu terkait karena adanya penjajahan yang begitu lama, hmm. tidak dikasih pengetahuan. Karena waktu penjajahan itu kan in, apa, rakyat bumi, pribumi Indonesia kan pri orang-orang pribumi itu nggak dibolehin sekolah. Loh. Iya sih. Cuma orang-orang pejabat doang kan, anak-anak pejabat doang. Iya, kan? para pria hidayat, orang pria hidayat doang. Makanya itu. Coba misalnya waktu penjajahan Belanda itu waktu penjajahan Belanda, emang mereka ngambil rempah-rempah tapi di situ juga mereka memakmurkan negara jajahan ya seperti Inggris lah, jajahan-jajahan Inggris kan sekarang makmur dan itu menjadi perus makmuran, kita nggak bakal kayak gini, kemungkinan kita bisa menjadi lebih hebat dari negara-negara lain iya, kita ini salah penjajah ya, aduh, bukan minta dijajah ya kita, kelambangan kita masa penjajahan kita nih jadi apa yang harus kita lakukan di tahun 2003 ini sebagai warga negara Indonesia yang tahu seperti ini? Apanya kita bisa bicara atau kita memberitahu pemerintah atau lain-lain gitu misalnya? Kalau untuk apa apa yang harus dilakukan kita sebagai warga negara, hmm. untuk itu ya istilahnya kita mengikutilah proses dari pemerintah, kita ikutin aja dulu. Alurnya gimana, ini gimana Dan itu mesti orang-orang pemerintah -orang juga udah mikir dan terbaik buat kita gitu Ya walaupun Dalam tanda kutip itu Ada oknum-oknum yang melencengkan itu Ya kita sebagai warga negara yang baik Ya patuh akan hukum, patuh tentang apa, apa yang disosialisasikan oleh pemerintah kepada kita Itu ya udah kita jalani aja Hmm. Jadi bisa kita menjadi negara yang berdisiplin dan maju itu sebenarnya bisa. Hmm. Tapi ya itu lagi. tanda putih lagi, oknum-oknum itu. pemerintah oknum -oknum kan. yang ini susah. Yang buat di ini kan nggak tahu juga. Kata mereka tuh jamur. Hmm. Ya spora jamur tuh bertebaran di mana-mana nggak tahu kapan mereka bisa tunggu hmm. Terakhir ya guys ya. Kira-kira betul nggak sih kebijakan pemerintah ini Dapat mengurangi infansi Karena kan kita tahu Kita sedang masa Banyak banget proyek-proyek yang belum selesai nih Padahal sebentar lagi udah mau pemilu Kayak kereta bawah tanah tuh MRT terus IKN apalagi itu Berapa triliun tuh Ibu kota baru Sama Ya banyak sih sebenarnya Kira-kira nah, pemerintah nanti bijak nggak sih Memilih kebijakan di saat Indonesia ini Terancam resesi tahun 2023 nih Ya, balik lagi, terancam resesi ini masih, kita masih dalam abu-abu, dalam ya, konsep abu-abu. Jadi, kalau misalnya pemerintah Indonesia tidak mau Indonesia untuk mendapatkan resesi tahun 2023, hmm. hmm. maka salah satunya yaitu produk UMKM, produk-produk Indonesia itu dari masyarakat-masyarakat kecil, dari orang-orang kecil itu harus ditingkatkan. Hmm. Harus dilakukan sosialisasi pemberdayaan dan pelatihan buat mereka. Hmm. Nah, dari situlah ya, ibarat kata kita nanam, ibarat kata masyarakat tuh benih-benih. Hmm. Kita kasih pupuk dulu, mereka kita kasih air dulu. Mereka nanti mereka tunggu manfaatnya bisa kita ambil. Gitu. Nah, itu intinya di situ guys. Kita harus menjahterakan UMKM dulu biar kita ini <tuh> jadi negara maju kayak Cina kan mereka mau penjatrerakan UMKM hingga mereka berkembang biak di negara-negara lain. Kan kita juga dapat apa ya? keuntungan devisa juga kan dari mereka yang TKI-TKI itu. Nah, kita jangan pernah menghina TKI ya, mereka juga membantu Indonesia juga. Ya, jadi kesimpulan yang kita dapat dari sini dari awal hingga akhir. Pertama adalah uh, untuk para penegak hukum di Indonesia, mau itu hakim kayak kepolisian harus bisa menegakkan dengan santil adilnya. Jangan sampai mereka yang mengatakan Tentang hukum, mereka sendiri yang melanggar hukum Paling parahnya seorang hakim Atau jaksa yang melanggar hukum Karena di mahkamah agung itu Mereka dijuluki dengan tangan Tuhan Bagaimana mereka disebut dengan tangan Tuhan Sedangkan mereka aja korupsi, mereka suap Mereka disogok gitu. Mereka gak adil gitu Dan juga uh, Pemerintah harus Tegas dan melakukan pengawasan untuk acara-acara yang melibatkan banyak orang, agar tidak terjadi kerusuhan dan harus bisa menertibkan pihak-pihak kepolisian agar kita ini tidak selalu gaduh dan hingga menimbulkan korban jiwa yang banyak, gitu kan. dan yang terakhir ya, untuk resesi ini masih abu-abu. Ya, masih abu-abu. Ya, semoga kita berdoa agar tidak sampai terjadi resesi ini. Kan, kita nggak tahu, kan? Tapi saya yakin Indonesia ini negara yang kuat, sumber daya alam kita banyak, dan saya juga masih yakin banyak pemerintah pemerintah yang masih pintar dan kuat. Jadi saya serahkan ke, ke pemerintah saja. Selama mereka masih jujur, saya serahkan. Selama mereka udah gak jujur, ya udah. Saya serahkan ke rakyat. Mereka mau menganggap pemerintah menjadi apa ya terserah mereka. Ya terima kasih dari YouTube saya dan terima kasih uh, saya terima atas undangannya. Oke, okay. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ya, ya Fajar maaf. official 2022. Bye.